Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family. Welcome to the channel you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video guys, we'll be reacting to a radar that's made uh, in Indonesia. This video was uh, suggested by uh, Coriol. Terima kasih. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is uh, by Indo Magazines and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So insyaallah nah, salah satu alutsista asli karya anak bangsa adalah pasif radar sebuah radar canggih dari badan penelitian dan Pengembangan pertahanan Kemhan indonesia radar ini pun diciptakan demi memperkuat keamanan wilayah udara indonesia bos dan berikan, ini, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satunya Tempo.co. Ternyata radar ini pasif. Radar kaleng-kaleng, bos radar ini pun diketahui mampu melacak pesawat siluman sekalipun. Nah, jenis radar apakah ini? Bagaimanakah sistemnya dan apakah mampu melacak keberadaan mantan-mantan kalian? Oke, okay. dikatakan bahwa radar wow. pasif ini. Memiliki kemampuan untuk menangkap segala pergerakan objek dan target musuh di udara Tanpa terdeteksi keberadaannya oleh pihak musuh Artinya radar ini dapat melihat tanpa dilihat bos Hal ini pun bisa terjadi karena radar pasif ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik seperti radar-radar aktif lainnya Namun sebaliknya, radar pasif ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal echo dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek-objek di sekitarnya dengan jangkauan deteksi mencapai 70 km Jadi ringkasnya bos, radar ini pun bekerja dengan menangkap sinyal dari target atau sasaran yang terdeteksi untuk mengetahui lokasi target Sinyal yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan elektronik Misalnya seperti TV, radio, dan juga pesawat Metode ini pun dinamakan dengan Passive Location Jadi, jika mantan kalian memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik Maka lokasinya pun dapat diketahui Tinggal kalian hop! Nah lanjut lantas bagaimanakah sistemnya sehingga radar ini mampu menangkap sinyal dari pesawat siluman yang biasanya diklaim tidak terdeteksi oleh radar lain Oke terkait hal ini Brigadir Jenderal TNI Rosidin, yaitu seorang kepala pusat penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan mengatakan bahwa kelebihan dari radar pasif ini adalah mampu menangkap keberadaan pesawat siluman seperti yang kalian ketahui, pesawat siluman ini pun bukan atau mengalihkan diri dari Ooh, wow. Biasanya, jenis pesawat siluman dilapisi dengan cat khusus untuk meminimalkan pantulan dari sinyal radar aktif, sehingga objek yang tertangkap oleh radar musuh dianggap lebih kecil dan mungkin biasanya dianggap sebagai sekumpulan burung bos. Tetapi ini biasanya terjadi pada radar aktif yang kerjanya memancarkan sinyal dan memantulkannya kembali ke radar jika sinyal menabrak sebuah benda. Sedangkan untuk radar pasif ini tidak bos. Radar pasif ini tidak memancarkan sinyal, melainkan hanya menangkap sinyal dari peralatan elektronik lain, seperti dari pesawat siluman itu sendiri. Radar pasif ini pun memiliki kelebihan lain lantaran beroperasi pada spektrum frekuensi yang lebih rendah, yakni spektrum VHF dan UHF yang jarang terdapat pada radar aktif. Dengan alasan tersebut, radar pasif ini pun tidak bisa dideteksi oleh musuh termasuk juga pesawat siluman. radar pasif oh. ini pun memiliki ukuran yang lebih kecil dari radar aktif konvensional oh, bentuk sehingga mudah ditempatkan di segala medan sesuai dengan kebutuhan radar tersebut pun dapat dioperasikan dari jarak jauh atau remote dan bisa juga secara langsung atau stand alone nanti akan kami buat dalam bentuk mobile atau perangkat bergerak untuk disebar ke seluruh wilayah indonesia Ujar Sekretaris Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani. Nah, struktur radar pasif ini pun terdiri dari empat unit yang terintegrasi, yakni satu unit master station dan 3 unit remote station. Unit master station digunakan sebagai pusat kendali, sementara unit remote station merupakan perangkat pendeteksi sinyal yang dilengkapi dengan antena, tower mesh, data link, dan receiving signal processing dengan jangkauan deteksi mencapai tujuh puluh kilometer supaya dapat berfungsi dengan keempat perangkat tersebut harus disebar dengan jarak masing-masing minimal lima belas kilometer pengaturan jarak tersebut pun berfungsi untuk meningkatkan akurasi target dalam bentuk tiga dimensi itu jangkauan yang sudah kami uji pada kenyataannya kami uh -huh. juga bisa menangkap keberadaan pesawat yang lebih jauh ujar beliau nah jadi Bagaimana menurut kalian tentang pasif radar buatan Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomex. Wow guys, so, this is a really really unique type of uh, radar. The conventional uh, radars or the, like a, a non-passive uh, radar, the way it works is that it has a transmitter and a receiver. So what it does is it sends a signal and then it listens for the reflection so for example if this was a plane the radar would send a signal and once the signal hits the airplane it bounces back and it comes back to the radar so the radar is listening for it once it receives it it basically takes the the time it took for the reflection to come back and based on that it calculates the distance of that object that is coming but in this case for a passive it actually uses uh, uh, another transmitter somewhere else and it sends multiple signals and basically takes all of those into consideration and based on that it can tell where the object is so um, i guess in this case you know Uh, stealth aircraft would not be able to uh, get away from the radar it will be able to find it and another cool thing is that it uh, Is remote right? So they can move it around and they can put it in different areas in the areas that you have a, a Radar blind spot you can basically deploy it by just driving the truck there Or the second type was where you can actually pull it with a truck and leave it somewhere Which was also an antenna, which is really really cool. It's nice to see today I was actually just watching a video about uh, turkey and how their uh, weapons industry or defense industry has been uh, doing uh, pretty good mashallah and they were saying that uh, they're in works uh, to build a the first uh, fighter jet uh, for you know domestically and they're working with uh, malaysia they said indonesia as well as pakistan and bangladesh which is really really cool so this was uh, nice to see too because then you know These countries can all share technologies and help each other basically advance in in protecting their airspace as well as their uh, civilians. So, uh, thank you very much guys for uh, suggesting this video. I hope you guys enjoyed it as much as I did. And as always guys terima kasih, thank you very much, shukr mercy for all your uh, love and uh, support. Aku <laughs> cintakamu. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. inshallah I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.